gimana sih dong. Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan viset Alec like Monster lagi guys ya Nah jadi sebelum lanjut kalian bisa dukung channel ini dulu dengan cara like subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan lagi video menarik dari channel ini Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video percet yang pertama. <SILENGTH>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 Oke, lanjut ke preset yang keempat. Oke, lanjut ke preset yang ke-5. oke okay, lanjut ke preset yang keenam oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh Oke, lanjut ke preset yang ke-8 Oke, lanjut ke preset Oke, lanjut ke preset yang ke-9 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11. oke okay, lanjut ke preset yang kedua belas oke lanjut ke preset yang ketiga belas Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-17 oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan sampai lagi sampai jumpa lagi di video selanjutnya